Meskipun tiap syuting hormat gua cuma kelihatan setengah badan, tapi tetap aja ya, yang perlu dirawat bukan cuman kulit muka doang, tapi juga kulit seluruh badan. Makanya gua selalu rutin pakai produk body care dari Scarlett. Biasanya gua selalu mulai dengan Scarlett Body Scrub yang mengandung glutathione dan vitamin E. Selain mengangkat sel-sel kulit mati, Scarlett Body Scrub ini bisa ngembalikan kelembapan tubuh kalian sekaligus mencerahkan. Abis scrub jangan lupa buat bilas seluruh badan pakai Scarlett Brightening Shower Scrub. Gua paling suka yang varian Jolly ini. Karena wanginya terinspirasi dari parfum YSL Black Opium, sumpah kalian wajib banget buat cobain. Selain itu, butiran shower scrubnya halus banget dan bisa ngebantu mengangkat sel-sel kulit mati. Terakhir, jangan lupa juga pakai lotionnya buat ngembalikan kelembapan kulit setelah scrubbing. Dan lagi-lagi di sini gua pakai yang varian Jolly, wanginya masih sama persis kayak shower scrub yang gua pakai tadi. Kandungan glutathione, vitamin E, kochic acid, dan niaciamidnya bisa mencerahkan kulit dan memberikan nutrisi yang dibutuhkan sama kulit kalian pastinya. As always, semua produk Scarlett udah b halal, dan non-animal tested. Apalagi harganya semua varian cuma 75 ribuan aja loh. So langsung aja ke point Scarlett, klik link yang ada di description box. Bishimokimok ada dua orang gus hunter dari channel Science and Signals yang penasaran buat nyobain aplikasi Renownaltika. Aplikasi yang sempat hits di tahun 2020 ini bisa ngasih sebuah koordinat secara random ke penggunanya, yang menarik buat dikunjungin sesuai dengan intensi yang mereka masukin di aplikasinya. Nah, setelah mereka cobain, tiba-tiba mereka itu dapat sebuah koordinat di daerah sebuah kuburan tua. Awalnya, mereka tuh ragu buat datang ke situ. Tapi setelah mereka ngumpulin keberaniannya, mereka beraniin diri buat malam-malam datang ke situ. Seperti biasa ya, mereka datang ke situ, explore dan muter-muter di sekitarnya cukup lama. Tapi mereka itu sama sekali nggak nemuin ada yang aneh. Sampai tiba-tiba mereka itu ngedenger ada suara-suara yang bersumber dari semak-semak yang nggak jauh dari kuburan itu. Dia Tiba-tiba dari dalam semak-semak itu ada sesuatu yang bergerak Mereka shock dan langsung panik kabur dari tempat itu Jujur ya setelah gua liat videonya berkali-kali Sosoknya itu nggak jelas yang pertama karena gelap, dan yang kedua karena sosoknya itu sembunyi di balik semak-semak. Dan kalau gue perhatiin sih, sosoknya itu kayak sesuatu yang berjubah. Dan pas dua orang go Santer ini coba buat mendekat ke sosok itu, seolah sosok ini tuh kayak menoleh ke arah mereka. Dan wajahnya itu kayak pucat banget ya. Dua orang go Santer ini juga sama sekali gak mengklaim kalau yang tadi itu adalah penampakan setan. Karena mereka berdua juga udah keburu lari, dan sama sekali gak sempet buat memperhatikan sosok yang tadi. Kemungkinan yang lain, mungkin aja ada orang iseng yang malam itu coba buat ngerjain dua orang go hunter ini di kuburan tua itu. Atau jangan-jangan emang benar kalau yang tadi itu adalah penampakan sosok penunggu dari kuburan itu. Beri. Ada seorang ghost hunter dari Belgium bernama Sasha Eser coba buat eksplor ke sebuah kuburan tua yang terkenal angker di malam hari. Doi penasaran banget buat bikin konten di situ. Katanya sering banget kelihatan ada sosok yang sering nampakin diri ke warga yang tinggal di sekitar kuburan itu. Doi datang dan muter-muter di kuburan itu cukup lama, tapi sama sekali nggak ada kejadian yang aneh yang terekam di kamera. Sampai pas Doi udah mau closing videonya dan cabut dari situ, tiba-tiba Doi ini notice ada sesuatu di tengah kuburan. Misalnya, Von I <coughs> Mother, <Mado! coughs> うん ...ada sesosok bayangan hitam yang berdiri di tengah-tengah kuburan itu. Dan sosok itu juga menoleh ke arah Sasha. Doi kaget banget dan panik karena baru sadar sama keberadaan sosok yang tadi. Walaupun kayaknya sosok itu udah ngeliatin Sasha dari tadi. Makanya saking paniknya, Sasha langsung refleks buat jalan mundur ke belakang... ...dan menjauh dari sosok yang tadi. Coba deh sekarang gua zoom dan kalian perhatiin baik-baik sosoknya. Penampakannya itu nggak solid ya, kayak semi-semi transparan gitu dan wajahnya juga pucat banget. Karena jarak sosok itu yang cukup jauh dari kamera Sasha, jadi nggak kelihatan terlalu jelas detailnya. Bahkan di bagian akhir video sebelum menghilang, sosok itu sempat berjalan membelakangi Sasha. So, apakah yang tadi itu cuma orang aja? Tapi ngapain coba ada orang yang jalan sendirian di tengah-tengah kuburan malam hari? Dan kok bisa bentuknya kayak semi-semi transparan gitu? Atau jangan-jangan yang tadi itu ada penampakan salah satu arwah dari orang yang dikubur di kuburan tua itu. Ada seorang ghost hunter bernama Justin dari channel Codename and Views. Doi datang ke sebuah kuburan tua di wilayah West Virginia, Amerika Serikat, bareng salah satu temennya. Malam itu, mereka datang ke situ emang niat buat explore dan bikin konten. Tapi tiba-tiba, ada sesuatu yang sama sekali nggak mereka sadari terekam di kamera handphonenya. Perhatikan baik-baik. All right, where are you? else. Give me a sign that you're here. Something. Anything. Anything at all. Cukup sulit ya buat ngelihat penampakan yang terekam di video yang tadi. Tapi kalau gua terangin dan slow mo videonya, di situ kelihatan jelas ada sosok berwarna hitam yang kelihatan melintas persis di depan Justin. Dan gua yakin banget kalau yang tadi itu jelas-jelas bukan orang. Yang pertama, sama sekali nggak kelihatan detailnya di kamera, cuman warna hitam aja. Yang kedua, pas lampu senter yang dibawa Justin ini nggak sengaja nyorot ke arah sosok yang tadi. Cahaya lampu senter itu justru menembus sosok bayangan hitam yang tadi. So, ini aneh banget kan? Kalau misalkan yang tadi itu orang, jelas nggak mungkin cahaya center bisa nembus. So, banyak viewers Justin yang percaya, kalau sosok berwarna hitam yang tadi, itu adalah sosok penunggu kuburan itu yang nggak suka sama kehadiran Justin dan temennya. Video yang berikutnya ini adalah rekaman dari sebuah kamera CCTV yang diletakkan di sebuah areal pemakaman di Jepang. Di kuburan itu sering dikenal ada penampakan bocah tanpa kepala yang merupakan salah satu anak yang dikuburkan di kuburan itu yang tewas karena tenggelam di danau. Nah untuk memberikan penghormatan, orang tuanya itu membangunkan sebuah patung yang ditaruh di atas nisan anak itu. Tapi suatu hari ada aksi vandalisme yang merusak beberapa kuburan yang ada di areal pemakaman itu. Dan patung bocah yang tadi itu hilang kepalanya guys. Makanya banyak orang-orang yang percaya kalau sosok bocil yang sering nampakin diri tanpa kepala itu mencoba untuk mencari kepalanya yang hilang. Dan pada September 2015, terekam ada sebuah kejadian yang aneh yang terjadi di kuburan itu tengah malam. ada sebuah bayangan hitam yang berjalan di tengah-tengah areal pemakaman malam hari. Dan kalau dilihat-lihat perawakannya, itu kayak anak kecil ya. Karena ukuran tubuhnya yang gak terlalu tinggi. Gak lama setelah rekaman kamera CCTV itu viral di Jepang, ada seorang ghost hunter yang coba buat beraniin diri datang ke kuburan itu buat bikin konten. Dan ini yang terekam. Berkali-kali muncul sosok bayangan berwarna putih yang terekam di kamera handphone Ghost Hunter ini Awalnya Doi ini denger ada suara-suara Dan pas Doi painting kameranya disitu ada sesosok bayangan berwarna putih Tapi kayaknya Doi ini nggak terlalu notice di awalnya Dan pas Doi painting lagi kameranya sosoknya udah ngilang Tapi pas Doi balikin lagi kameranya menghadap ke depan Sosok itu udah pindah, ada di depan Doi. Doi langsung panik dan ketakutan, kabur keluar dari kuburan itu dan sama sekali gak berani buat balik lagi. Seorang Youtuber dari Kroasia bernama Denis Domian coba buat datengin sebuah kuburan yang deket lokasinya sama rumah masa kecilnya. Doi cerita kalau Doi pas kecil dulu, setiap kali lewat deket kuburan itu, Doi itu selalu ngerasa ketakutan dan gak nyaman. Kali ini, Doi coba buat datang malam hari dan bikin video tour di kuburan itu. Dennis muter-muter di kuburan itu cukup lama, sampai akhirnya Doi putusin buat cabut keluar dari situ karena Doi udah mulai ngerasa kalau Doi itu kayaknya nggak sendirian. Tapi, justru di momen ini, tanpa disengaja ada sesuatu yang terekam di kamera Denis. Perhatikan baik-baik. <tuh> Oke, okay, laga noida merimum feeling... ...kodani sam-sam. persis pas Denis lagi jalan balik mau keluar dari areal pemakaman itu tiba-tiba ada sebuah bayangan hitam yang bentukannya aneh nggak sengaja terekam di kamera Denis bayangan itu siluetnya mirip kayak orang tapi agak distorsi dan hanya dalam sepersekian detik pas kamera Denis dipending lagi sosok itu udah nggak ada gokil ini aneh banget ya secepat itu penampakannya entahlah tapi gue yakin banget kalau di video yang tadi itu bukan penampakan settingan atau editan. Karena seperti yang gue bilang tadi, penampakannya secepat itu. Setelah gue tonton videonya berkali-kali pun, gue tetap ngerasa kalau video ini real dan sama sekali nggak ada yang janggal. Tapi ada sebuah teori lain yang diungkapkan sama viewers Denis di kolom komen. Katanya mungkin aja bayangan hitam yang tadi itu adalah efek dari rolling shutter kamera Denis yang diphening terlalu cepat. Tapi menurut gue kayaknya enggak deh. Lihat aja di sekitarnya, sama sekali nggak ada bayangan hitam yang lain. Cuman ada sosok bayangan hitam di tengah itu doang. Tapi gue juga pengen tahu nih, gimana menurut kalian? Apakah bayangan hitam yang tadi itu cuman efek rolling shutter kamera Denis aja? Atau emang bener? Kalau yang tadi itu penampakan sosok penunggu kuburan tua itu. Oke, okay, that's it guys. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.